Ya Allah Kabulkan doa dan hajat kami Ingin bertemu dengan Rasulullah Ingin bermimpi dengan Rasulullah Ingin melihat wajah agung Rasulullah Dan engkau berjanji bahawa Siapapun yang melihat wajahnya Rasulullah Duka citanya hilang Siapapun yang melihat wajahnya Rasulullah Maka tidak pernah celaka seumur hidup Kami minta Ya Allah perlihatkan wajah kekasihmu walau hanya di dalam mimpi amin amin ya rabbal